Om Swastiastu Selamat siang sahabat Bertemu lagi dengan saya Tutsugi dari kanal Bali Jane Kanal yang selalu menyajikan informasi Terkini tentang Bali Nafi Gatra Apa kabar anda Semoga sahabat tetap sehat Dan semangat menjalani hari-hari Di tengah pandemi Yang masih melanda Harapan saya Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Semoga pandemi segera berlalu, dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali menghirup udara segar serta melakukan kegiatan normal seperti sedia kala. Suara kali ini, saya akan mengajak sahabat untuk melihat-lihat keadaan di sekitar wilayah Kabupaten Badung, Bali, di tengah situasi perpanjangan PPKM Darurat seperti apakah keadaannya yuk ikuti saya setelah intro yang satu ini Seperti yang barangkali sudah sahabat ketahui, Kabupaten Badung, Bali adalah Kabupaten yang paling kaya di Bali. Satu-satunya, Kabupaten yang setiap tahun rutin menyumbang kepada kota dan kabupaten lainnya di Bali. Mengapa bisa begitu? Karena sebagian besar objek wisata penting di Bali ada di wilayah Kabupaten Badung. Tetapi, itu keadaan sebelum pandemi. Sekarang kabar burungnya, Kabupaten ini jadi Kabupaten termiskin karena roda pariwisata sama sekali tidak bergulir. Tidak ada wisatawan yang datang, dan tentu saja tidak ada pendapatan yang masuk. Seperah itukah keadaannya? Yuk, kita lihat selintas salah satu objek pariwisata. Saya masih ingat bagaimana tempat ini begitu ramai dikunjungi wisatawan ketika pandemi belum melanda. Orang-orang tidak hanya mengantri di depan kota pembelian tiket, tetapi juga harus bersabar ketika hendak menggunakan toilet karena antrean di tempat ini juga panjang, seperti dapat sahabat lihat. Seperti inilah keadaannya, sepi sekali bukan? Tentu saja karena memang sedang tidak beroperasi terkait dengan penerapan PPKM darurat yang diperpanjang. Sekarang kita coba melihat-lihat sisi bagian timur dari objek wisata ini Lihatlah, warung-warung makanan pun sepi kunyu Sepanjang sisi timur ini biasanya merupakan bagian yang paling ramai di mana para supir biasa duduk-duduk di bangunan-bangunan terbuka yang disebut balai bengong Sekarang keadaannya berbeda Hanya ada segelintir orang yang duduk-duduk di balai bengong Baiklah sahabat, kita doakan semoga tak lama lagi keadaan akan berubah dan Taman Ayun kembali menjadi salah satu primadona pariwisata di wilayah ini. Tidak lengkap kiranya kalau kali ini kita tidak mengamati terminal antar daerah antar pulau yang ada di wilayah ini yakni terminal mengui seperti apakah keadaannya yuk kita segera meluncur ke Nah, kita sekarang sudah berada di ujung jalan menuju terminal di saya itu adalah sebuah taman lama sinta yang menjadi penanda bahwa kita sedang masuk akses menuju terminal tetapah masih ada genangan air di tikungan jalan, bekas sudah lebat semalam syukur hari ini cuaca cerah dan saya bisa mengajak sahabat jalan-jalan ke tempat ini beginilah keadaannya sahabat tidak tampak kegiatan yang berarti di sekitar terminal sepi-sepi saja semoga setelah penerapan PPKM darurat usai keadaan akan jauh lebih baik dari ini demikian sahabat saya telah membawa anda berputar-putar selintas di sekitar wilayah Kabupaten badung bali yang sepi di masa perpanjangan PPKM darurat ini, terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Dan jika sahabat berkenan, silahkan like. Dan bagi yang baru pertama kali, mampir ke kanal Bali Jani, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar sahabat selalu dapat notifikasi setiap kali saya mengunggah video baru ke dalam